Tragedi yang terjadi di GBLA beberapa hari ke kebelakang menambah catatan kelam dalam dunia sepak bola Indonesia sekaligus mengingatkan tragedi yang hampir serupa yang terjadi di sepak bola Inggris 33 tahun yang lalu. Tragedi Hillsbrook merupakan salah satu tragedi paling mengerikan dan paling banyak menelan korban jiwa dalam sejarah sepak bola Inggris. Tragedi ini memilukan bukan hanya karena banyaknya korban yang berjatuhan, tapi juga karena dibumbui oleh kebohongan. Bahkan pihak korban harus menanggung tudingan selama berpuluh-puluh tahun hingga akhirnya kebenaran atas peristiwa ini terungkap. Seperti namanya, Tragedi Hillsbrook terjadi di Stadion Hillsbrook, markas dari klub Sheffield Wednesday yang terletak di kota Sheffield bagian selatan New Yorkshire. Saat itu Stadion Hillsbrook ditunjuk dan dipercaya untuk menjadi stadion netral bagi gelaran semifinal piala FA 1989 yang akan mempertemukan Liverpool melawan Nottingham Forest. Sheffield dianggap sebagai tempat paling fair karena hampir tepat berada di tengah-tengah antara kota Liverpool dan Nottingham. Selain itu, kapasitas stadion yang mampu menampung sekitar 54.000 supporter menjadi faktor lain kenapa stadion ini cocok untuk menggelar pertandingan sekelas semifinal Piala FA. Sebenarnya, stadion Hillsbrook mempunyai kelemahan dalam hal akses keluar masuk stadion. Namun karena sebelumnya tidak pernah terjadi masalah, maka kelemahan ini seolah disepelekan oleh pihak penyelenggara. Stadion Hillsbrook saat itu cuma punya dua jalan akses utama, yaitu dari pintu barat dan pintu timur. Dampaknya, penonton yang menuju Tribun Utara dan Selatan harus melewati jalan memutar kedua gerbang tersebut. Area depan pintu masuk Tribun Utara dan Selatan relatif sempit. Selain itu, hanya ada pintu masuk tanpa ada pintu khusus untuk keluar. Dikarenakan faktor geografis, saat itu supporter Liverpool mendapat jatah Tribun Barat dan Utara yang dinamai Levings Lane. Tribun Leaves Lane ini memiliki kapasitas yang lebih sedikit jika dibandingkan tribun yang dijatahkan bagi Nottingham. Sedangkan notabennya Liverpool memiliki basis pendukung yang jauh lebih besar jika dibanding dengan lawannya saat itu. Dan dari sinilah tragedi bermula. Di hari pertandingan, tepatnya 15 April 1989, pintu stadion sebenarnya sudah dibuka sejak pukul 11.30. Akan tetapi, banyak supporter Liverpool yang memilih bersantai dulu di luar stadion sambil menunggu kick-off yang akan digelar pukul 15. Di sisi lain, supporter Rottingham langsung masuk dan memenuhi tribun, dan hal ini membuat tribun Levingsland terlihat lebih lenggang. Sekitar pukul 14.20 atau 40 menit menjelang kick-off, para supporter Liverpool mulai bergerak masuk ke dalam stadion. Beberapa petugas keamanan sebenarnya menyadari kalau supporter sebanyak itu tak akan bisa masuk semua hanya dalam waktu 40 menit. Hal tersebut membuat mereka menyarankan agar kick-off pertandingan ditunda terlebih dahulu. Tetapi David Dakenfield, kepala polisi South Yorkshire yang memimpin pengamanan Hillsborough saat itu, menolak permintaan tersebut dan lebih memilih membuka pintu C yang awalnya dimaksudkan sebagai pintu keluar dan sayangnya, keputusan yang ia ambil ini berakibat fatal kurangnya pengerahan dari petugas membuat supporter yang masuk dari pintu C berdesakan karena informasi mengenai bagian mana yang harus mereka tempati tidak jelas para supporter langsung mengarah ke tribun barat yang mana posisinya tepat berada di belakang gawang dan mereka harus melewati sektor 3 dan 4 jika bermaksud menuju ke tribun utara. Situasi bottleneck terjadi saat itu dan diperparah dengan adanya pagar pembatas dengan ujung runcing yang memisahkan antara tribun dan lapangan. Penonton yang berada di barisan depan mulai mencoba keluar dari situasi tersebut dengan memanjat pagar memasuki sisi lapangan. Namun nas, tidak semua orang bisa memanjat pagar dan keluar dari situasi tersebut. Akibatnya para supporter yang tidak bisa menaiki pagar terjepit dan tenggelam dalam lautan manusia. Bayangkan saja, sektor 3 dan 4 secara total hanya bisa menampung sekitar 2.200 orang. Sedangkan, di luar masih ada sekitar 10.000 supporter yang mencoba masuk. Pihak keamanan dan panitia baru menyadari kejadian tersebut saat pertandingan berlangsung selama kurang lebih enam menit setelah kick off babak pertama. Dan akhirnya pertandingan pun dihentikan karena penonton sudah hampir penuh di pinggir lapangan sebelah barat. Namun sayang, kesiapan yang kurang disertai penanganan yang lambat dan kurang terkoordinasi membuat korban luka dan bahkan meninggal mulai berjatuhan akibat tercepit di antara kerumunan dan pagar. Koordinasi yang buruk membuat pihak kepolisian malah cenderung mengamankan lapangan dan mencegah bentrok antara suporter kedua klub. Sedangkan saat itu banyak suporter yang membutuhkan pertolongan. Pihak kepolisian kembali membuat kesalahan fatal dengan hanya mengizinkan satu ambulan saja untuk masuk ke stadion. Sedangkan di luar stadion, setidaknya 44 ambulan sudah siap untuk membawa para korban ke rumah sakit. Secara total, ada 97 supporter yang meninggal karena insiden tersebut. 84 korban meninggal di tempat dan hanya 15 korban yang sempat dibawa ke rumah sakit. Dua orang dari korban tersebut meninggal pada tahun 1993 dan 2021. Pasca kejadian tersebut, supporter Liverpool yang secara kasat mata menjadi korban dituduh sebagai biang kerok atas tragedi tersebut. Pihak kepolisian langsung menuduh bahwa supporter Liverpool ada dalam keadaan mabuk lalu membuat kerusuhan dan menjadi penyebab dari insiden tersebut. Dakenfield mengaku jika ia membuka pintu C karena tekanan dari supporter Liverpool. Tekanan dan tuduhan bagi supporter Liverpool semakin menjadi setelah Desan dengan seenak jidat menulis jurnal dengan headline bertajuk The Truth di koran mereka. Desan menuduh supporter Liverpool ada di bawah pengaruh alkohol lalu mencuri dompet para korban hingga memukuli polisi dan tuduhan-tuduhan lainnya. Namun fakta dari hasil investigasi di lapangan menyatakan bahwa semua tuduhan tersebut tidaklah benar Dan tragedi ini terjadi karena kegagalan pihak polisi dalam menjaga kondusivitas menjelang laga Pengadilan tragedi Hillsbrook terus berlarut-larut dan berakhir pada tahun 2016 Dengan konklusi utamanya adalah pihak kepolisian Yorkshire menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut Dan faktanya Dakenfield bukan polisi yang berpengalaman dalam pengamanan pertandingan. Bahkan ia tidak mengerti tentang struktur stadion dan prosedur penyelamatan jika terjadi kerumunan berlebihan. Lebih parah lagi, ia bahkan tak mengunjungi stadion tersebut sebelum menyanggupi tugasnya sebagai kepala keamanan. Ia hanya tahu prosedur jika terjadi kericuhan antara supporter. Ia tak benar-benar membaca prosedur dasar yang harus dia lakukan. Ia mengaku gagal dalam mempersiapkan hal-hal dasar menjelang pertandingan. Dakenfield pun mengakui, kalau dirinya telah menyimpan dosa besar dan memendam penyesalan dalam waktu yang lama tentang kejadian tersebut Itu adalah kesalahan besar dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya Semua orang tahu yang sebenarnya kalau kami telah membuka pintu stadion Jelas ini adalah salah satu kesalahan terbesar dalam hidup saya Sangat sulit mengakuinya, saya seperti itu mungkin dalam keadaan emosi Dan mendapat situasi yang membuat pikiran saya selalu kosong Tragedi yang mengakibatkan 97 supporter Liverpool meregang nyawa ini membuat dampak besar bagi sepak bola Inggris. Mulai dari dihilangkannya tribun berdiri yang diganti oleh tribun duduk yang mana tiket dan tempat duduknya lebih jelas. Selain itu pagar-pagar yang membatasi antara tribun dan lapangan pun dihilangkan. Dan sebagai gantinya, petugas keamanan disiapkan untuk memonitor dan mencegah jika ada penonton nakal yang mencoba masuk ke lapangan. Pihak FA juga membuat regulasi yang lebih tegas bagi pelaku hooliganisme atau kekerasan antar suporter yang membuat kekerasan fisik antar supporter menurun jauh jika dibanding sebelumnya.